akan komentar cari ikan berapa ekor lanjut 45 ekor ayo bukan lagi langsung nah, oh, inooda oh sana ud oh, uh oh. cari ikan berapa ekor, lanjut 100-35 ekor, ayo ikutkan lagi langsung, oh, itu kan disana uuuh uh, eh hey bro mancing atau jaga joran bro pakai umpan apa mas? pakai umpan pembotekor rondo lungo Umpannya dong? lungo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku salam baik salam sejahtera ini sudah siang hari saya mendapatkan spot di sini, di titik korong-gorong itu ya Enggak tahu ada ikannya atau enggak Kayaknya sih ada saudara kecilnya dari atas ya Dan ini sana tuh ada bensokan Bu Pintu Air besar sana nah, Ini sepotnya yang diting singgai sama Mas Sobat Mancing itu Kita bersama-sama sama Mas Badak Mancing Sopo kali Mancing dan hari ini sama Mas Pagah Pusing juga Oke lanjut Mancing Oh setrek mas Duh, Wala mana mana, papan untuk pintal. Oh getir ya lu. Huh papan. Hahaha. <laughs> huh. Oh setrek curah deh lu. Curah ini panjangnya 1 km loh saudaraku. <laughs> Tapi ikannya kok getir nggak ya Allah ya Allah. Alhamdulillah. Trek perdana saudaraku. Rumayan, tuh. Nah, ke sana saya perdana dapat ikan 145 jari. Oke, lanjut, mancing. terus lanjut lempar lagi. Sedulur, tuh, oh tuh, tuh, tuh, tuh, Kecil kok puluh lima, hai, hai, hai, hai, hai, hai, oh, oh, oh. oh, oh perlimbang ngebor ya gitu. hmm. oh, oleh inilah terus. Hmm. Jadi ini saya memakai juran itu panjang ya, Saudara. Joran saya ini sekitar 400. Ini bukan sekitar ya, jorannya ukurannya 450 ya. Kedalaman segini. Karena ikannya tuh ngumpulnya di sana. Dekat gorong itu. Oke, okay, lanjut saja. Yes, mantul Right, fuck. motor <riding swat> Ayo. aku tu abon. Ya. Ah, tak aku. mata lu, muncul apa apa saudaraku hari yang ketiga ya oh oh bosne Mas, Oke, ayo Ini mulai kok panggah nilannya Ayo, semuanya semuanya semuanya semuanya semuanya semuanya Selamatkan hmm, Ayo, nyantau ya, itu kawatan ya kapok layangan, ayo Ayo, sini sini sayang Eh, buf, buf Manggap sih uh. bang Wah, ikannya membagongkan lemuh-lemuh, gino-ginuh Tapi ya lumayan sudah ragu Rek yang ketiga, empat jari Tuh, ada tetangga di belakang sobo kan. apa kabar tetangga belum strike sobo kali mancing sama badak mancing ya masih menunggu pelampung di, <tuh> di Tuh, ada merempat saudaraku mengeenli oh. mengeli apa Oh, ros. Ros, oh. eh. Eh. Eh, eh. Nah, Terus Terus ya Terus ya Terus Jorannya melengkung 90 derajat tersebut Saudara-saudara Dagu kayak gini loh rosanya Dagu kuning, kuning. Pandasan Nih oh. eh, ikutkan kamu Meluk om Meluk om dulu ya Keting aku empat hari lagi saudaraku lanjut cari yang nomor 5 silahkan komentar cari ikan berapa ekor lanjut 100 lima ekor ayo bukan lagi langsung udah, kan. udah, udah nyampe pelampung <laughs> saudaraku langsung bukan sekarang airnya kok nggak ada semuanya ikan <laughs> nah, lima nah, langsung lembet loh ya. Nah, ya ini udah layak konsumsi so setuju iya. ya. pas Oh, uh. Oh, lagi oh, Ini lebih besar ini. langsung haup saudaraku. Oh. Nomor 6. Nomor 6. semok lebih dari 4 hari ini. Wah. Spot yang menjakong dari ini. Oh. no Tuh, Oh. Oh. Ah, langsung. Oh, ketihan. lo lo lo lo. Us. itu asal masuk ke aku apa ya, Bapak Wan, ini kan layak konsumsi ya seperti ini ayo kok oh, ketik aku oleh terus ayo keluar dulu si, drop terus terus terus gelap gelap <ganti> Bapak Wan, hahaha tak belur, kamu rene, rene, rene, om, om, saudaraku, ini ada penonton itu segera segera segera mereka segera mereka segera Eh bro mancing atau jaga joran bro pakai umpan apa mas? pakai umpan pembotekor rondo pakai umpannya dong ya Rene cari yang nomor 9 ayo langsung di nah hanyutkan sirup Oh, celak, kenek oh, oh, oh, oh. <tik> <tik> rata-rata si, si, sama mas bro jadi jangan berharap dapat bapun, ya kalau nanti dapet bapun ya alhamdulillah 59 kita sedang patek jari berapa tadi mas? Udah hormat Mas Billa, Tru. Mas, layarnya ada, Mas. Lampu kucul, Mas. Wah, lampungnya lepas, Saudara tuh. diselamatin pelampungnya Lampung mahal nah, itu saudara, jadi harus selamatin. Uh, diselamatin sama Sobo kali mancing Terima kasih. Sudah uhuh. diselamatin sama Om Sobo kali. <laughs> Puteh loh mas Lampung ya, lagi saudaraku uh, uh, gila uh, mantep nah, pok mu kapan ternyata dari tadi itu pancingnya bongkeng, pancingnya pancingnya melekat saudaraku oh, itu kan alhamdulillah ah. oh, naik lagi yang ke berapa ini lah 1011 yang ke 11 ekornya ya saudaraku jiwa lumayan lah. Lima hari, lanjut. Ambil si baca nggak apa-apa, nggak apa. -apa, gak apa, -apa. <guluh> Aman, malah nanti dipisui Pisui sama temen-temen, nggak -temen. dibaca komennya gitu. <guluh> saudaraku nggak bisa oh, Sebelah juga strike tuh, sebelah tuh <coughs> Masih berapa itu mas? 265, 265. 265. Ayo lanjut lempar Bismillahirrahmanirrahim oh, Tombo teko lara Panas Yo. Oh ton ton jelas oh uh oh. oh. oh. lagi saudaraku hahaha babot babot babot hahaha wih berat berat woi loh mas kedih, kedih, kedih, kedih, kedih, kedih, kedih. Wih, dia. masya allah oh gede aku udah kok oleh limang nyarinan uh oh. alhamdulillah ternyata wow, mantap daku kuning itu agak kuat tarikannya mantep benar nyantrol dua kail ya kan ini kalau rangkaian tiga mata kail itu susah moncal saudaraku jadinya satu nyantrol di sini satu nyantrol di dalam kayak gini Wah, lanat cantol enggak sama ya, ini mesti. Oh, keting aku. <laughs> Oke, saudaraku sudah dapat banyak saya. Nanti gantian mas kameramen juga mau mancing. Kalau saya sudah cukup kayaknya. Woi. Uh, Insyaallah, polahannya, polahannya, polahannya. Woi, woi, woi, woi, woi. Tenang, tenang, Sang. udah Sudah dapat banyak sekali. 12 ekor kalau gak salah ini gak bisa hitung saya lupa ya kan lumayan lah Alhamdulillah ini mau gantian sama mas kameramen mas pakar fising dan itu mas beda mancing, mas sobat kali mancing dan mas patinya sabar ya gak mau mancing sobat Tidak. mancing iya sobat mancing oke terima kasih yang sudah hadir wassalamualaikum warahmatullahi